proklamasi kamu bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain sementara dalam masalah Dan dalam ego Yang terdengkap-dengkapnya